terbaru terupdate dan terhangat seputar leslah tentunya baiklah persahabat leslah dimanapun kalian berada untuk menemani santai siang kalian saat ini pastinya kalian menunggu banget ya vitamin dan cedukan foto cute dari idola kita bangun akan memberikan informasi terbaru seputar idola kita siang ini Kabar pertama persahabat kita lihat aja ada sebuah unggah spesial dari akun instagram sental putih bilar yang mengunggah sebuah postingan video di channel youtube nyokobas tv ada paparic persabat ya yang menyampaikan secara langsung ketika di negara Turki itu dedek Lesti kejora sempat menangis karena ingin naik balon udara sahabat ya demi kebaikan tidak diperbolehkan Kakak Bilar ini sempat khawatir juga ya, Masya Allah banget ya Kakak Bilar selalu saja membuat kita Bangga dan bahagia selalu menjaga Dengan ketat istri Tercintanya Ada kalimat kelson juga dituliskan Dalam postingan tersebut Dede di Turki sempat nangis karena nggak dibolehin Naik balon soalnya kakak Khawatir kalau dede nekat Naik balon udara tahun depan Ya dek sana lagi Amin mudah-mudahan saja tahun depan bisa ketinggalan lagi, bisa naik ke balon udara bareng ya bersama Leslar Junior. Amin mudah-mudahan saja persahabati ya. Yuk doakan yang terbaik untuk idola kesayangan kita. Dalam postingan tersebut juga banyak tanggapan, banyak komentar yang diberikan dari para sahabat Leslar. Salah satunya dari akun Instagram Fazira Alnya. Amin, suaminya juga pasti gak tenang ninggalin istrinya di bawah karena nangis. Pantas aja pas diajak ke kehilangan nyawanya, sparrow. Katanya tuh ya, <laughs> masya Allah, pasangan til janah, Amin, mudah-mudahan saja bersahabat ya, bahagia terus untuk rumah tangga Lesti dan Rizky Pilar untuk kabar berikutnya juga perhatikan persahabat ada unggahan info dari om kevin persahabat jangan sampai lupa nih untuk selalu menyaksikan acara Pones Kepoin Lesti yang akan hadir sore hari ini jam 5 sore tayang setiap hari Senin dan Kamis di video.com persahabat ya yuk dukung terus acara inilah kita tetap kompak dan tetap solid selalu mendukung karya-karya dari Lesti maupun Rizky Bilar dan keunggahan selanjutnya Ini yang paling kita tunggu persahabat ya Akhirnya foto cantik tidak lasti muncul juga Diunggah oleh akun Sakti Sidarta persahabat ya Masya Allah banget nih memposting sebuah postingan foto cantiknya tidak lasti Duh matanya persahabat ya Selfwalk banget sih <gulau> Luar biasa indah, cantik Tentu kita semakin bahagia dan bangga mengidolakan lasti Kejora. Ada kalimat kemsen juga yang dituliskan dalam postingan tersebut Wow, Instagram udah bisa upload dari desktop katanya tuh masya Allah banget ya Luar biasa, banyak dibanjiri komentar respon yang sangat luar biasa Dari akun Instagram Ayurasiska 88 mengatakan masya Allah love katanya tuh luar biasa persahabatnya hanya bisa mengatakan masya Allah dengan kecantikan, dada elastik, kejora persahabatnya. Dan kita lihat juga ada yang bertanya dari akun murid 2064 kapan ini kak katanya tuh kita lihat dengan jawaban dari akun mela love on School 88 menjawab. Ini kan yang bismillah cinta bersama ungu katanya tuh. Tetapi bersahabat ya, kita lihat di sini luar biasa. Baru di aja, foto cantik, tidak les dikejora, dan banyak sekali yang selalu dengan matanya, tidak les dikejora. Persahabatnya memang sangat indah, mudah-mudahan selalu sehat, berkah, dan sukses. Untuk idola kesayangan kita ini. Kita masih menunggu kejutan dan judukan vitamin siang hari ini persahabat ya Jangan kemana-mana, tetap pantengin channel ini Biar kalian tidak ketinggalan informasi menarik terbaru selanjutnya Ini adalah informasi di siang hari ini Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar Kami menunjukkan terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oh, oh, oh.